<tapi, Tapi jangan senang dulu Jangan senang dulu senang Kita siap-siap Oke okay, siapakah ini 3, 2, 1 Please Come on akhirnya cuy. Dari server CN sampai ke server IN cuy. Uh. bismillah Ya, semoga dapat ya, oke. Okay? Dan kalian pun semoga dapat ya yang kalian yang nonton video pada saat subuh hari ini ya. Sekarang sudah subuh lewat uh, jam 5 lewat 3 ya. Kita bisa 12 ribu ya bisa 20 kali lumayan buat skin ada oke okay, siap ternyata ada orang ya subuh subuh ya <laughs> oke okay, langsung saja gaskan boy udu surti akhirnya akhirnya surti hari ini siun april ya semoga dapatlah surti. Is, come on, Baman. Langsung gas gaskan. gaskan ya. 3 2 1. Boom. Oke. ini enggak ada ya berarti misalkan dihitung dari chain kemarin gua kan enggak gacha ya eh gacha atau enggak ya berarti 10 ya petinya ya sorry Bang telah baru ada notif wah ini nih nih ada ada medali, cuy Ada medalinya, cuy Uh, ada medalinya, cuy Tapi apa sih? Medali apa kita dia? Ya? Gua pikir medali. Oh, dapat arena Pantesan 130 kali pun. Gua pikir medali operator baru, cuy. Hari. Semoga <guluh> dapat Bang Hirodo. Iya, semoga dapat. Dua bang, telat, ratus ada notif ya dua apa-apa, santai saja, ini pun baru mulai ini Ini bakalan di all out kah empat Yes Oke, okay, please. Bintang 3 langsung ya. Eh bintang 3. <laughs> bintang 6 langsung, please lah. Ini kalau 10 hit tujuh 70 itu dari serti kuning harusnya worth it sih Langsung berapi-api. Tapi ternyata bukan ya. Eh lumayan dapat dua biji. Ini dapat flin ya. Ya. Hmm. Dapat berapa, berapa kali tadi? 30 kali pula 31. Waduh, jangan-jangan 40 ke atas, cuy. Bahaya juga nih kalau 40 ke atas ya. 32. 33 puluh tiga. Kodoh A6の隊長, Okitto. Tiga puluh empat. Zero. Hideme Mashte, anda adalah Doktor? Saya adalah Tianminka. Oke. Wow, men. Tiga puluh lima masih belum muncul. Piti nya berapa ini, cowok? Berapa harus Piti pula? <laughs> 36. 行動呼びたい eh, 35 ya. Sekarang 36. Oh, 36 toimeru. Ma ini ya susah ini akun sudah tua ini ya. Itu merangsak. delapan sekarang. Waduh <laughs> Samer, waduh, nonton. Ntar kau red semua ya. Bintang 5 nya red off semua lo. Waduh, bimbang gue ini cuy. Tapi tetap yakin lah ya, tetap yakin, Haknul nol 39, 39 dan 40 Tiga 40 apakah? Waduh masih belum 40 masih belum Wow hmm. 41 42 Kurang sesajen es krim <laughs> Maaf sehingga nggak ada duit cuy. Masih belum ada duit Berapa? Kalau sisa 3 lagi berarti uh, 42 ya Sekarang 43 Belum dapet ini Masih belum dapet Bintang 6 masih belum muncul Ya Gimana Oke sisa 2 lagi Bintang 6 nya masih belum ada ini Yolah 45 langsung bintang 6 lah Wah bintang biru lagi Ayo red nya naik Ayo red nya naik Nah, sebelumnya, aduh, ya sudah, enggak apa-apa. Untuk buat surti saya ikhlas ya. Hai, dari kapan itu bahan gacanya semenjak, anu, hai. Hai, hai, itu ya, hai, hai. ya. Berapa? hai. Eh, 47, 47 maksudnya. 48. 48, 49. Ini dah 50 ya? Ya dong, 50 kali pul ya kan? Ya dong. Dan ini yang terakhir, 50. 50. What? what the heck? Hei, beratnya harusnya naik loh. Kenapa kagak naik? Lima puluh satu, lima puluh satu. yobitai a 6 52. Aduh, kagak cukup. 51. Cuk. Kagak cukup, anjir. Anjir, kagak ada bintang namanya. 120 pula tuh. Something something harusnya ada something di sini. Oh iya, gue lupa nih ini masih. Ada. Wah, eh dari mana cara dapetinnya? Hah? Dari sini aja lagi dia. ini adakah? Tiket HH adakah? Nggak ada kah tiket nya ada kah? Enggak ada. What the heck? Dapat dari mana? Dapat dari mana ini? hello dapat dari mana ini boy hmm bintang aduh yuk dari mana dapatnya lagi PO event dong oh iya ini apa ya PO event ntar ntar PO event ya semoga sempat ya berapa kali ya? Berapa kali ya? semuanya, yang cukup sih. Apa tadi 51 52 ya 52 kalau oh, nggak salah ya ya dong sekarang 52 ya eh 51 ya tadi 51 sekarang 52 ya aduh masih biru Tengok. bila Mbak Surti langsung muncul lah surter ya ya gue panggil surter saja dah Hime Hime sama Hime sama oke okay. sip <laughs> tapi jangan senang dulu jangan senang dulu kita siap siap oke okay, siapakah ini Tiga, dua, satu Please, come on What? Why? Oh no What Dua kali Duh. Duh. kenapa red of red of dong aduh aduh aduh aduh mbak surti surti surti dah fix gua kagak main cece